halo teman-teman kembali lagi di channel cari tahu official di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menyimpan video youtube ke galeri handphone. di sini saya memiliki tiga cara. cara yang kesatu saya menggunakan website seprom. pertama-tama kita buka dulu youtube lalu kita cari video yang akan kita simpan. setelah itu salin link video tersebut. lalu kita buka google chrome cari website sepron kita pilih yang download video youtube online sekarang kita masukkan link tersebut website y2map kita buka lagi youtube-nya ini video yang akan kita simpan lalu salin video-video tersebut buka lagi google chrome cari website y2map pastikan link tersebut nah kita bisa memilih resolusi video yang akan kita download untuk cara yang ketiga saya memakai Q Downloader kita cari lagi video yang akan kita simpan lalu kita salin link video tersebut buka website thank you. Segitu dulu video tutorial kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan mudah. Sekian video tutorial kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.